and uh, we uh, dash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 dan berita astronomi lainnya SpaceX mengirim satelit internet Starlink generasi pertama ke orbit. 21 satelit Starlink V2 Mini baru SpaceX lepas landas di atas roket Falcon 9 pada hari Senin dari Stasiun Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral Florida. Itu sekitar 5 jam lebih lambat dari yang direncanakan karena masalah cuaca luar angkasa. Tahap pertama Falcon 9 kembali ke bumi seperti yang direncanakan, 8,5 menit setelah lepas landas mempercepat pendaratannya di pesawat tak berawat SpaceX A Hall of Gravitas yang ditempatkan di Samudra Atlantik di lepas pantai Florida. Itu adalah peluncuran dan pendaratan ketiga untuk pendorong khusus ini ucap perwakilan SpaceX. Bagian atas roket terus melaju menuju orbit rendah bumi yang pada akhirnya mengerahkan 21 satelit Starlink sesuai rencana 64,5 menit setelah lepas landas. Satelit mini Starlink 21V2 adalah perangkat uji yang dirancang agar sesuai dengan pekerja keras SpaceX Falcon 9. Pesawat ruang angkasa Starlink V-2 ukuran penuh akan diluncurkan secara bertahap di atas roket Starship Mars besar SpaceX yang belum beroperasi. Starlink V-2 ukuran penuh lebih besar dan lebih mampu daripada generasi Starlink pendahulunya menurut pendiri dan CEO SpaceX Elon Musk. Setiap pesawat ruang angkasa V2 akan berbobot 1,25 ton atau 1130 kg dan dapat mengirimkan layanan langsung ke ponsel. Mini V2 lebih kecil dari varian ukuran penuh tetapi masih lebih besar dan lebih mampu daripada kerajinan setaran lain yang telah diluncurkan SpaceX hingga saat ini. V2 mini menyertakan teknologi utama seperti antena array bertahap yang lebih kuat dan penggunaan e-band untuk backhaul yang memungkinkan Starlink menyediakan empat kali lebih banyak kapasitas per satelit daripada interaksi sebelumnya. Mini V2 juga menggunakan pendorong argon hole yang sebelumnya tidak pernah digunakan di luar bumi. Nah, teman-teman pecinta astronomi,